قر واه واه tak bisa oleh nanti kita coba caranya liat terus terus terus, terus, terus Oh dear! <laughs> <tuk> ah, jadi tadi saya turun asas 1 yang baru nggak pakai brake lever yang kanan. <tuk> Yaduh! Yaduh! Yaduh! Wah aduh Wah aduh mantap <laughs> well,